Hari ini barengan sama gue Istiarto Sigit dan kali ini spesial banget karena kita akan ngomongin Idul Fitri kita akan ngomongin tentang pandemi Corona juga tapi yang berbau tentang hal-hal dari luar negeri hmm. karena kita sudah tersambung dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi coba kita sapa dulu ya Bu Retno ya Assalamualaikum Bu Retno Assalamualaikum, Mas Istiarto Sigit, Apa kabar? Dan Alham... apa kabar semua teman-teman yang saat ini sebagian besar ada di luar negeri Sebelum lupa, selamat merayakan. Eh, tentunya bagi Yang tanya, Mina Aidin Faizi, Mina Aidin Faizi, Mina Aidin Faizi, Mohon maaf wal batin juga. Burutno sehat, alhamdulillah. Burutno sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman mm -hmm. juga semuanya dalam kondisi. Sehat. Amin, amin Bu. Bu sekedar info nih Bu dan juga untuk penonton uh, silaturahom hari ini bukan cuman Burutno no aja tapi kita juga sudah tersambung dengan salah satu seleb milenial dan juga diaspora juga yaitu ada El Rumi. Halo El, selamat siang. Halo, Assalamualaikum semuanya. Halo. El, El Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, El. Sehat El? Sehat, Alhamdulillah masih Gito sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Dan bu, kita juga sudah terhubung nih dengan teman-teman diaspora dari Lintas Negara. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Halo. Halo. Halo. Hai. Bonjour. Hai. Bonjour. Bonjour. Waduh, Hello. bahasa Perancis tuh ya. Hello. Bu, ini rame banget. Ini jujur, ini spesial banget. Karena kita terhubungnya mungkin lebih dari puluhan orang yang bisa gabung sama kita hari ini. Dan yang nonton juga ratusan orang. Jadi banyak yang ingin nanya ke Bu Retno juga. Mungkin pertama aku mau nanya nih Bu Retno, gimana Bu Idul Fitri kemarin di tengah pandemi, suasana di rumah seperti apa Bu? Idul Fitri kali ini mungkin memang kita harus rayakan dengan cara yang berbeda. Tapi yang satu yang tidak boleh berkurang kualitasnya adalah silaturahmi di antara kita. Jadi kalau kita bicara mengenai Idul Fitri, kita bicara mengenai tangan setelah selama kurang lebih satu bulan kita berpuasa, kemudian Idul Fitri itu selalu lekat dengan arti silaturahmi yang harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Uh, tetapi sekali lagi kualitas dari silaturahminya tidak boleh uh, berkurang. Karena ini adalah betul-betul apa sih namanya dari uh, manusia itu memang memerlukan silaturahmi yang uh, apa namanya, kuat satu sama lain. Jadi Uh, cukup asik kalau menurut saya tidak pernah terbayangkan bahwa dari apa uh, di benak kita uh, Idul Fitri kemudian kita hanya melihat dari apa namanya dari konferensi kemudian dadah dada ya. hari lagi hati kita tetap apa hangat satu sama lain. Bu, biasanya kan kalau tradisi Idul Fitri ini selalu ada open house. Mungkin kalau khusus Bu Menlu ada perwakilan dari negara-negara sahabat yang juga datang gitu kan Bu. Kalau tahun ini seperti apa Bu? Apakah sempat juga melakukan video conference mungkin dengan perwakilan negara lain? Uh, dengan perwakilan negara lain belum. Jadi memang biasanya hmm. kalau Idul Fitri kita open house, uh, kalau saya pribadi sebenarnya ini adalah untuk Uh, apa namanya, wakil-wakil negara asing yang ada di datang. Uh, tapi tahun ini karena situasi sekali lagi kita tidak melakukan open house secara fisik yeah. kemarin baru halal-halal secara virtual dengan uh, keluarga besar Kementerian uh, Luar Negeri kemarin uh, pagi. Dan yeah. Dengan perwakilan asing uh, belum uh, kita lakukan uh, memang jadi kita apa namanya bertukar kabar saja termasuk dengan para menteri luar negeri dari negara-negara Muslim jadi kita bertukar kabar halo dan sebagainya selamat Lebaran di Arab dan sebagainya oke okay. Bu kalau Idul Fitri Bu itu kan identik dengan makanan-makanan enak ya Bu ya yang nggak pernah ketinggalan pasti ada ketupat ada opor ada rendang gitu kalau di keluarga Burutno tuh ada hidangan khusus nggak Bu selama Idul Fitri sus nggak ada Eh. Jadi uh, aku mesti teman-teman nih, uh, sudah cukup lama uh, suami dan saya itu men -stop atau uh, menjalankan hidup sehat, berusaha. Yeah. Jadi kita tidak uh, makan karbo, kita tidak makan minyak, kita tidak makan uh, manis, kita hanya mengkonsum low fat. Tapi khusus untuk hari lebaran kemarin, hari uh, pertama, kita agak cheating. Cipde ya bu ya. Tetap makan lontong tapi dua potong. Dia <laughs> opornya diambil ayamnya saja. Tapi pokoknya uh -huh. kita harus merayakan bahwa ini special day for all of us, terutama untuk apa namanya kita keluarga dan makanannya menunya menu, menu biasa lah. Uh -huh. tapi kemudian hari kedua langsung detox lagi pakai sayuran semua. <laughs> <laughs> Balik lagi ke rutinitas sebelumnya ya bu ya. Okay. Balik lagi, harus. Bu, ini kita mau ngomongin pandemi COVID-19 juga nih Bu, karena kita tahu ini bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan kita sempat lihat juga sudah ada beberapa langkah dan strategi yang dilakukan khususnya oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Tapi kita pengen tahu Bu, sebenarnya kerjasama antar negara Indonesia dengan negara-negara lain dalam mengatasi pandemi covid itu seperti apa sih Bu? Uh, jadi dari sejak awal, bahkan... Uh, sebelum uh, kasus nomor satu, nomor dua uh, ada di Indonesia, kita sudah mulai bekerja, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi ya. kalau kita lihat bahkan mulai Januari kemudian Februari, kita dalam konteks ASEAN, kita sudah mulai berbeda melakukan uh, pertemuan, mengantisipasi uh, apa yang harus kita lakukan bersama dalam rangka menangani COVID-19 ini. Dan tentunya kerjasama kesininya setelah awal Maret ada kasus itu semakin uh, intensif. Nah, mm -hmm. saya sampaikan kepada teman-teman bahwa per hari ini paling tidak ada 113 pihak internasional mm -hmm. yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, yaitu 11 negara, kemudian ada 12 organisasi uh, dan ada 90 pihak-pihak uh, uh, NGO, jadi non-governmental uh, organization. Jadi kita bekerja sama satu sama lain. Dan bahkan kalau kita lihat Januari pada saat kita harus mengevakuasi lebih dari 200 warga negara kita dari Wuhan di titik di situ. Karena waktu itu uh, Tiongkok memang sedang memerlukan bantuan kita, mm -hmm. maka kita juga sudah mengirimkan bantuan ke Tiongkok sebagaimana yang pada saat itu diperlukan oleh Tiongkok. Pandemi ini adalah virus ini tidak mengenal batas negara. Dia nggak ya. ngerti, oh ini ada batas negara, maka virusnya berhenti. Dia tidak mengenal batas negara, dan kalau satu negara misalnya terbebas tetapi tetangganya tidak terbebas, maka ini pasti akan juga berpengaruh. Karena ya. itu penanganannya juga harus melibatkan kerjasama dengan negara-negara uh, uh, lain, dan kita sangat aktif uh, bekerjasama dengan negara lain, termasuk sekarang yang sedang kita berjuangkan, teman-teman yang ada di luar terutama, adalah bahwa kita sekarang sedang berjuang, misalnya, bicara mengenai masalah obat-obatan, bicara mengenai masalah vaksin, kalau nanti sudah ada, uh -huh. maka vaksin dan obat-obatan ini harus dapat diakses oleh negara-negara, terutama adalah harga yang kurang menurang atau setiap developed countries Aha. dengan harga yang terjangkau. Karena kalau harga vaksin harga mahal, sekali lagi, negara least developed countries atau negara dengan low income, mereka tidak akan mampu membeli obat obatan yang sangat diperlukan saat itu. Oke, okay. Bu, uh, menyambung soal vaksin dan obat yang tadi sempat Bu Retno sampaikan juga, sebetulnya di antara lintas negara yang tadi Ibu sebut, udah ada belum, Bu, informasi tentang uh, titik terang mengenai penemuan vaksin ataupun obat, baik dari da luar negeri maupun dalam negeri, yang mungkin Ibu udah ada informasinya? Kalau mengenai obat-obatan, jadi uh, di dalam konteks global ya, dalam konteks uh, WTO, ada yang dinamakan Global Solidarity Fund. Hmm. adalah obat untuk diberikan pada pasien apakah obat-obatan ini ya uh, mengurangi, uh -huh. mengurangi uh, apa namanya atau untuk menyembuhkan uh -huh. uh, COVID-19. Ini aku dilihat di sini ada beberapa dokter termasuk dokter Kaja Raharja, dia adalah dokter saya, waktu saya di Tanda, teman-teman uh, pasti juga ada ahli-ahli kesehatan di sini yang tapi hmm. yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Indonesia dari sejak awal, termasuk negara pertama yang itu, solidariti trial tersebut. Jadi hmm. ada beberapa obat-obatan, termasuk sekarang yang sedang banyak di itu adalah uh, Yes. Kemudian uh, ada pro kontra, dan sementara uh, akan dihidupkan, uh, dan selanjutnya. Jadi, ada trial, dan kita memang harus kerjasama memberikan mm. laporan sehingga kita oh, oh kalau obat ini diberikan kepada pasien dengan kondisi dada -da -da, maka akan dapat mengurangi mm. apa namanya uh, sakit atau penyembuhannya mm. lebih pendek, misalnya. Yeah. Gitu. Nah, yeah. ini sekarang sedang berlangsung. Sementara vaksin ini masih kita masih apa namanya masih belum tahu pasti kapan vaksin dapat. Satu ada, tapi kemudian apakah sudah, uh, kapan bisa selesai uji untuk, uh, ya, dan Saya kira masih ada, masih ada beberapa waktu yang memang harus kita tunggu Untuk uh, kita betul-betul mendapatkan vaksin untuk uh, COVID-19 Oke, okay, dan kita berharap memang secepatnya baik itu obat maupun vaksin bisa ditemukan sehingga bisa disebarkan ke seluruh negara seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Retno. Nah, Bu, aku juga mau nanya, Bu, karena penanganan um, tiap negara mengatasi pandemi COVID-19 tentu berbeda-beda. Adakah uh, concern atau perhatian dari negara-negara lain terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan ke Bu Retno? Pertanyaan sering banget di tanyakan ya kepada diri. Jadi sejak awal yang kita sampaikan dan saya kira teman-teman semuanya juga uh, termati dengan baik bahwa tidak ada satupun formula yang fits for all countries. Jadi formula yang katakanlah dapat berjalan dengan baik di satu negara, belum tentu kalau formula itu diambil dan diterapkan di negara lain maka juga akan berfungsi yeah. dengan baik semuanya itu harus disesuaikan uh, dengan situasi setempat termasuk struktur dari perekonomian negara tersebut mm -hmm. kemudian tradisi-tradisinya kemudian local wisdomnya dan sebagainya dan sebagainya jadi semuanya kita uh, paham tetapi bukan berarti kita tidak tidak apa namanya tidak dapat melakukan lesson learn dengan negara uh, lain jadi kita Kompernuth dan uh, sebagai seorang Menteri Luar Negeri, uh, walaupun secara fisik semua kegiatan hampir berhenti. Yeah. Uh, ini cuma cerita aja. Kemarin yeah. itu is I think is the best Ramadan uh, mm -hmm. untuk selama kehidupan saya yang udah udah tua ini udah cukup kemudian. <laughs> <laughs> kenapa teman-teman soalnya that is for the first time bahwa Ramadhan saya bisa menyelesaikan Taraweh selama satu bulan penuh. Itu yeah. biasanya bolong sana bolong sini bolong sana Setuju, bu. Tapi time uh, penuh jadi itu itu itu itu itu, itu uh, berkah mm -hmm. nah uh, balik lagi ke pertanyaan uh, mana yang lebih ini jadi para dari luar negeri ini baru sekali ini juga walaupun tidak bertemu secara fisik tetapi intensif banget melakukan pertemuan-pertemuan uh, apa namanya secara uh, virtual telepon teks dan sebagainya dalam rangka saling berbagi. Apa yang kita lakukan, kamu melakukan apa, coba di sini, coba di sana. Karena uh, sehingga tidak ada negara yang sebenarnya siap untuk menangani COVID ini. Coba dilihat teman-teman uh, yang di Eropa, Eropa yang memang lebih, katakanlah, dari sistem kesehatannya lebih maju dan sebagainya, juga mengalami, apa namanya, uh, tantangan yang tidak mudah untuk uh, dikelola. Nah, yeah. satu kekuatan kita itu adalah gotong royong. Dan gotong royong ini uh, yang membuat resiliensi nasional kita menjadi kuat sekali. Dan kita melihat uh, selama pandemi ini sifat gotong royong itu juga keluar dari uh, masyarakat kita. Mungkin teman-teman kan tahu di beberapa tempat, uh, makanan ditaruh di luar untuk yeah. orang yang memerlukan. Itu uh, apa namanya? Mungkin tidak terjadi di tempat-tempat uh, yang lainnya, tetapi hmm. di Indonesia itu uh, terjadi. Hmm. Jadi sekali lagi, kita gunakan kekuatan-kekuatan kita, kekuatan local wisdom, uh, hmm. culture, values, untuk bersama-sama dengan pemerintah menangani COVID-19. Karena local wisdom atau values dari bangsa itu yang juga menjadi strength untuk menghadapi pandemi COVID-19 ya. ini ya Bu? ya. Betul. Bu, aku mau nanya seputar teman-teman diaspora dan WNI yang ada di luar negeri terkait pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya masih seputar gimana sih Bu cara kalau mereka ingin segera kembali ke tanah air terkait tentang pandemi ataupun mungkin karena Idul Fitri kemarin, bisa atau enggak? Dan caranya seperti apa sih Bu? Mungkin Bu Retno bisa menyampaikan Bu. Oke, okay, jadi teman-teman uh, yang ingin pulang. Pertama tuh uh, awal-awalnya saya itu ditanya Bu, kita WNI kita boleh pulang nggak? Ya boleh. Ini kan rumah. <laughs> <laughs> kalau mau pulang ke sini mau pulang ke Mana lagi? <laughs> Nanti judulnya kalau ada lagu dangdut, judulnya salah alamat kan. <laughs> betul, betul, betul. Salah alamat. Jadi pulang. Tetapi uh, tentunya ada beberapa apa namanya, ketentuan yang harus dipatuhi oleh teman-teman WNI yang ingin uh, pulang. Nah, seharian ini uh, saya baru selesai rapat, ada dua ratas dengan Presiden dan beberapa Menteri, uh, antara lain membahas mengenai uh, review uh, apa namanya ketentuan-ketentuan uh, pada saat uh, WNI masuk kembali ke Indonesia. Jadi, sebagai informasi teman-teman, kalau mau pulang uh, dipersilahkan pulang. Mm -hmm. Tapi kalau yang tidak perlu pulang, ya tidak usah pulang uh, saat ini. Mm -hmm. Nah, kalau pulang, teman-teman diminta untuk melakukan PCR test, PCR test dan membawa health certificate, sertifikat yeah. yang berlaku untuk uh, sampai tujuh hari. Nah. Untuk tujuh hari ya Bu ya? Ya, mak maksud ya. saya uh, pada saat tiba itu masih berlaku dan sampai ya. uh, tujuh hari. Ya. Nah, uh, setelah teman-teman uh, tiba di Indonesia dan membawa hasil PCR, nah ini masalahnya karena tidak semua negara dengan mudah kita mendapatkan PCR test ini. Ini susah, saya ya. tahu. Di beberapa negara susah. Tetapi dengan health certificate misalnya masuk, Kemudian di pintu ketibaan akan dilakukan tes kesehatan. Uh -huh. Kalau yang tidak membawa PCR, maka akan dilakukan rapid test. Nah, rapid test ini tidak boleh, uh, tidak hanya dilakukan sekali. Memang, teman-teman, uh -huh. uh, ini sesuatu yang tidak uh, mengenakkan kita ya. Dalam situasi pandemi ini, tidak ada hal yang uh, membuat orang nyaman. Semua Betul. mungkin mengalami ketidaknyamanan, tapi ya. ya situasinya seperti ini. Nah, kalau dia negatif, maka akan diulang uh, 5 atau tujuh hari ke depan. Dan masa okay. tunggu itu ada karantina. Ada karantina yang diprobat oleh pemerintah, tetapi teman-teman boleh melakukan karantina di tempat-tempat atau hotel-hotel yang memang sudah ditunjuk oleh uh, pemerintah. Dengan okay. tentunya konsekuensinya kalau di hotel berarti mandiri, ya. dipakai yeah. biaya sendiri. Nah, tapi yeah. kalau kemudian dari hasil uh, tes, rapid test yang ada di Indonesia, teman-teman kemudian dinyatakan positif, hmm. maka akan ditangani lebih uh, lanjut di uh, rumah, sakit, uh, rumah sakit. Jadi, at least sekarang teman-teman yang melakukan karantina itu tidak hanya karantina yang disiapkan oleh pemerintah, tetapi ada opsi lain uh, di hotel yang sudah uh, ditunjuk oleh pemerintah. Ditunjuk ini bukan berarti kita kemudian kong kali kong dengan hotelnya, tetapi kan hotel-hotel tersebut kan harus dipersiapkan uh, dengan uh, baik. Jadi intinya itu, teman-teman pulang silahkan, tetapi mau tidak mau, demi kesehatan teman-teman, demi kesehatan keluarga dan masyarakat, maka ya. harus melalui uh, pemeriksaan kesehatan ini. Yang mungkin... Tidak nyaman, tetapi mohon maaf untuk sementara memang harus kita lakukan. Betul. Itu balik lagi seperti di statement Bu Retno di awal gitu. Kalau memang uh, tidak terlalu urgent untuk kembali ke Indonesia, ditahan terlebih dahulu ya Bu, ya, untuk menjaga kondisi bersama baik diri sendiri maupun keluarga yang ada di Indonesia itu sendiri, iya. Bu. Karena uh, kepulangan juga saat ini kan belum, uh, apa namanya, uh, connectivity, uh, air connectivity kan juga Betul, belum Bu. balik sepenuhnya. Jadi teman-teman harus ekstra effort untuk sampai kembali ke Indonesia. Kecuali untuk teman-teman kita yang hidup di Malaysia. Uh, mm -hmm. Satu karena faktor dekat ya, uh, mereka banyak yang kembali memakai kapal atau bahkan melalui darat di Kalimantan. Terus kemudian para ABK kita, ABK yang bekerja di kapal-kapal pesiar yang memang kapalnya tidak beroperasi lagi, <tuh> mau tidak mau mereka harus uh, pulang. Yeah. Bu, banyak pertanyaan warga net juga seputar warga negara Indonesia yang ada di negara-negara yang melakukan lockdown. Tentu kita tahu bahwa lockdown membuat warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan akses ke supermarket secara laluasa. Gitu. Lalu bantuan yang diberikan KBRI maupun KJRI sampai sekarang seperti apa, Bu? Se pemahaman saya, kalau lockdown itu kebutuhan pangan dan kebutuhan obat-obatan biasanya masih dibuka. Oke. Okay. Jadi dimana-mana banyak sekali yang untuk kebutuhan makanan, supermarket dan sebagainya dan kebutuhan obat-obatan seperti di farmasi mereka masih melayani. Tentunya ada pengaturannya yang masing-masing negara beda-beda uh, pengaturannya. Nah mm -hmm. tetapi kita akan melihat kekhususan-kekhususan. Uh, mm -hmm. Misalnya sekali lagi saya terpaksa membuat atau mengambil contoh warga negara kita yang ada di Malaysia, tapi sebenarnya bukan hanya di Malaysia saja, tetapi juga di beberapa bagian negara lain. Tetapi fokusnya adalah bagi warga negara Indonesia yang betul-betul terdampak karena kebijakan lockdown, maka pemerintah membantu. Membantu dalam artian begini, saya memberikan contoh. Di satu negara, misalnya lockdown. Nah, sementara sebagian besar dari warga negara kita itu bekerja di sektor uh, konstruksi hmm. yang gajinya adalah harian. Betul. Begitu lockdown kan berarti dia tidak bekerja, dia yeah. tidak mendapatkan pemasukan dan sebagainya. Maka saudara-saudara kita yang paling terdampak seperti ini yang kemudian harus kita uh, tolong. Oleh karena itu hanya sebagai apa namanya, informasi teman-teman, kalau kita lihat secara keseluruhan bantuan yang sudah diberikan baik itu berupa sembako maupun kebutuhan kesehatan misalnya masker, hand sanitizer, dan sebagainya, maka pemerintah sudah membagikan 428.650 paket. Jadi sudah okay. hampir 430.000 ya. Yang yeah. sebagian besar diantaranya, jadi lebih dari 375 ribu itu untuk saudara-saudara kita yang berada di Malaysia. Oke, okay. baik. Jadi intinya memang sudah ada beberapa langkah dan juga uh, ketentuan baru yang dibikin oleh Kemenlo untuk warga negara Indonesia yang ingin kembali ke tanah air, dan juga ada beberapa bantuan yang diberikan untuk WNI yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 ya Bu. Bu Ratno, aku izin mau ke El Rumi dulu nih Bu, karena kita juga mau denger nih cerita dari El Rumi. Kalau misalkan kemarin sempat di London, terus udah balik ke Jakarta. El, boleh ceritain gak kemarin lebaran atau sempat puasa di luar negeri atau kan udah balik ke Jakarta seperti apa? Uh, aku kebetulan dari bulan Maret udah pulang sebelum London lockdown, mm -hmm. sebelum Indonesia PSBB. Aku sudah pulang duluan untuk mengantisipasi keribetan-keribetan uh, itu karena kalau aku sih ya, pulang ke London, apa nih, dari, sorry. Tadi apa pertanyaannya? Pas balik gimana? Pengalaman El puasa pas balik dari London terus ke Indonesia seperti apa? Ya kebetulan aku tuh gak puasa di London ya, aku puasanya okay. di Indonesia. Dan pas nyampe Jakarta tuh juga dapat health certificate juga, disuruh ngisi. Protokolnya masih seperti itu, karena aku juga pada awal Maret aku pulang ya. Mm -hmm. belum belum se, se apa namanya seketat sekarang ya protokolnya ya mm -hmm. tapi lebaran kali ini sih aku merasakan sangat beda ya dari yang biasanya mm -hmm. karena nggak ada kumpul keluarga besar ya terus kayak, uh, way outnya gimana tuh El? nggak ada kumpul keluarga besar apakah kayak Burtnow juga via video call dan conference call mungkin iya salah satunya juga melakukan dengan zoom ini aku sama teman-temanku melakukan zoom sama keluarga juga lewat Zoom, karena cuman boleh keluarga deket doang yang datang ke rumah, dan juga enggak ada open house, jadi enggak berasa esens lebaran ya. Kalau menurutku sih, ya oke, okay. cuman... Uh... Cuman ya, makan opornya itu yang aku suka dari Lebaran. Nah, itu Ngomong-ngomong makanan. Di rumah makanan spesial apa? Kalau tadi Bu Retno sempat cerita makanannya sort of like sama aja seperti Idul Fitri kemarin. Cuman uh, cheat day-nya cuma satu hari. Di hari pertama, di hari kedua balik detox lagi. Kalau di rumahnya El seperti apa makanannya? Kalau aku kebetulan hari pertama Lebaran tuh di rumah ayah. Dan hari nah. kedua Lebaran di rumah bunda. Oke. Okay. Jadi selama dua hari lebaran tuh aku puas-puasin makan opor, karena aku sebenarnya <laughs> agak jarang ya makan opor. Uh -huh. Jadi Banyak tuh ya um, makan ya? Iya, jadi emang untuk lebaran ini spesial makan opor. Oke. Okay. Favorit. Mau nanya juga El, uh, masih ada gak sih teman-teman WNI yang satu kampus mungkin, masih ada di London, terus sempat nanya juga gak kabar mereka sampai sekarang gimana? Beberapa dari mereka ada, karena ada yang master ya, ada yang master, ada yang hmm. tahun terakhir, mereka biasanya yang stay kalau yang... Tahun pertama, tahun kedua mereka kebanyakan pulang, karena okay. kan gak ada graduation. Mm -hmm. Biasanya yang tahun terakhir sama Master mereka stay, dan sampai sekarang masih banyak temenku yang masih di London juga. Mm -hmm. Masih stay. Mm -hmm. Masih sehat-sehat aja mereka? Alhamdulillah masih sehat mereka. Oke okay. Karena juga kan di lockdown juga, kan mereka juga gak bisa keluar. True, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. El, mumpung ada bumen lu nih, ada gak mungkin pertanyaan atau aspirasi El sebagai diaspora juga yang mau disampaikan ke Retno? silakan El. Aspirasi apa ya? Uh, gak ada hmm. sih. <laughs> ada pertanyaan pertanyaannya ke Burut no? Mungkin lebih ke yang anak-anak yang masih stay di luar negeri karena aku kan lumayan cepet-cepet pulang ke Indonesia nya ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi nggak enggak terlalu mer belum merasakan lockdown di luar negeri juga, belum merasakan ya lockdown lockdown. Mungkin anak-anak yang masih di sana tuh, apakah ada aspirasi? Mm -hmm. Jadi mendoain uh. teman-teman aja ya L. Iya, kalau tidak aku sih nggak ada karena aku belum ngerasain lockdown juga sih di sana. Oke sip, berarti good for you balik duluan sebelum di lockdown dan PSBB. Iya, sip. karena keluarga, oh. keluarga juga, keluarga juga pinginnya aku pulang cepat Karena mm -hmm. kalau nggak salah London itu UK itu salah satu lima besar atau enam besar yeah, betul. yang ter, terkena corona. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. thank you l uh, Bu Retno, ini selain l juga kita punya teman-teman diaspora lain yang udah gabung sama kita Bu Retno, ini mereka excited banget dan punya banyak pertanyaan ke Bu Retno, mudah-mudahan bisa langsung dijawab ya Bu Retno ya. Aku panggil satu persatu dulu Bu ya. Ini aku mau mempersilahkan pertama untuk Ibu Arcita Nur Ini dari Degu Korea Selatan. Bu Arcita, monggo pertanyaan buat Bu Retno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Uh, Saya ingin Ya, menanyakan nih, kan merayakan lebaran di tengah pandemi Corona ini di Indonesia kan bukan hal yang mudah, karena kebiasaan kita saat-saat lebaran pasti bersilaturahmi dengan keluarga dekat dan tetangga-tetangga. nih. Saya ingin bertanya pengalaman Ibu Menteri merayakan lebaran di saat-saat seperti ini, bagaimana sih Ibu menjaga silaturahmi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terus ada nggak persiapan khusus untuk para tetangga yang datang, dan... Yang biasa nih, yang biasanya nih kayak tahun-tahun lalu, momen silaturahmi bareng pejabat dan tokoh-tokoh nasional dan daerah, apakah di tahun ini digantikan secara virtual juga, Bu? Hmm. Bu Rata, uh, mohon Bu. Terima kasih, uh, di Daegu, ya? Iya, Bu, di Daegu. Di Daegu, ya. Daegu ini uh, apa namanya tempat yang, uh, kalau tidak salah, waktu... Korea Selatan sedang di puncak-puncaknya. Kalau tidak salah, adalah di Daegu. Jadi, saya kira Adita memiliki pengalaman yang luar biasa. Kembali ke pertanyaan, bagaimana lebaran tadi sudah sedikit saya ceritakan. Saya ini kan punya dua anak laki-laki yang udah besar, udah menikah semua. Satu udah punya anak, jadi aku udah punya cucu. Uh -uh. Uh, mereka sebenarnya tinggal di bekerja, tinggal dan bekerja di Singapura, tetapi kebetulan uh, udah uh, balik ke Jakarta, sedang balik ke Jakarta. Terus kemudian ada pembatasan-pembatasan, mereka belum pulang ke Singapura sampai saat ini. Kemudian anakku yang kedua udah menikah juga, keduanya sedang sekolah di UK. Jadi L uh, anakku satu, salah satunya yang nomor dua itu sedang ngambil Uh, master di UCL dan mm -hmm. sampai sekarang uh, ya belum bisa kembali. Sebenarnya istrinya mau kembali Mei tapi kemudian karena situasi ya kemudian harus di apa namanya ditunda dan sebagainya. Sehingga pada saat lebaran kita pakai ini pakai uh, virtual juga. Jadi di sini mm -hmm. ada kita kumpul aku sama anakku sama cucuku sama yang di London uh, sana oke okay juga kok. Walaupun ya kangen ketemu tapi ya mau apalagi dan yang yang mengalami ini, aku suka gini, yang mengalami ini bukan hanya kita, bukan hanya orang Indonesia, ya. tapi orang di seluruh dunia mengalami ya. hal uh, yang sama. Yang mudah-mudahan ini juga ikut meringankan PT kita ya. Kalau ditanya PT mungkin teman-teman juga PT banget, juga BT banget nih. Pasti, tapi BT seluruh dunia jadi ya jadi... <laughs> Jadi PT rame-rame. <laughs> uh, tetangga, uh, kita sudah tahu aturannya dan pemerintah kan gencar untuk apa Lebaran tahun ini kita uh, lebih apa selalu menghormati protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi kita sudah paham dan kadang-kadang kalau kita mau apa namanya mau silaturahmi ya janjian uh, melalui zoom melalui uh, virtual uh, platform yang uh, lainnya. Jadi sekali lagi. Silaturahmi tetap, kualitasnya nggak turun, tapi mungkin modanya yang ya. harus diadjust sebentar. Medium platformnya yang ganti digital dulu tahun ini ya Bu ya? Iya. Mungkin tahun depan insya Allah ganti lagi. Oke, okay. Bu kita lanjut ya Bu. Kali ini ada dua pertanyaan langsung tentang protokol kesehatan saat kembali. Nah ini Bu mungkin bisa lihat nih rame-rame, ini ada teman-teman diaspora. Aku mau mempersilahkan dulu untuk Pak Firdaus Rofiansyah dari Perth, Australia. Pak Firdaus, silahkan. Iya, bu, jadi selamat siang uh, Bu Menlu. Uh, Assalamualaikum. Jadi saya di ICU di Perth, di Australia ini kebetulan banyak teman-teman yang bakal lulus di pertengahan tahun ini gitu. Nah, pertanyaannya sih, gimana protokol yang bakal kita siapkan sebagai mahasiswa dan keluarganya yang kita bawa ini uh, bukan keluarga keluarga yang sama kita ini untuk persiapan for good kembali ke Indonesia gitu bu? Maksudnya nggak balik lagi ke part gini. Itu okay. aja sih, Bu. Uh, terima kasih, Mas Fidawus. Bu, maaf uh, sebelum dijawab, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Masih tentang protokol kesehatan. Kita lanjut ke Pak Latif di Netherlands, Belanda. Selamat selamat pagi bersama selamatnya <coughs> selamat di Belanda. Halo, Pak Latif. Silahkan. Pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bu Retno. Hey, apa kabar, Bu? Baik, Bu. Dari Hitek Kampus, Bu. Jadi masih jalan ke perusahaannya bu. Jadi guru Tono terima kasih sudah tujuh tahun yang lalu ya bu. Ibu buka perusahaan saya di HaiTech Campus. Alhamdulillah masih jalan. Cuman emang e, kenceng sekali lalu akhirnya nah, sekarang ini malah saya e, buka perusahaan Indonesia bu empat dan investasi di bidang renewable energy. Dan itu gara-gara kita roadshow dulu bu kita seminar terus mereka malah dekatin saya mau masuk ke Indonesia jadi saya bikin partner sama mereka sekarang ini saya bikin perusahaan Indonesia sudah empat dan sudah invest hampir 500 juta US dollar wow. dan sudah dan ada lagi yang uh, in the pipeline <laughs> masalahnya kita punya karyawan banyak di Indonesia saya masih WNI tapi teman-teman mm -hmm. Uh, pengen ya udah sejak kembali dari Indonesia pada saat uh, bareng sama Raja Belanda waktu itu tanggal 15-14 eh, Maret kita nggak bisa ke Indonesia lagi yeah. sementara saya punya teknisi supervisor orang-orang Belanda orang Amerika ngotot karena nggak bisa ninggalin proyek mm -hmm. nah itu uh, saya mau tanya ke Burutno. Gimana ini caranya, Ibu? Supaya kami bisa masuk, saya saya warga negara Indonesia bisa masuk. Tapi e, kalau harus dikarantina dulu, ya wasting time kami. Mending kami setiap hari kontak-kontak dari Belanda juga. Hmm. Ya, terus yang WNA, yang teknisi saya, yang supervisor saya, yang manajer-manajer saya. Gimana caranya, Bu Bisa masuk? Kapan bisa masuknya? Bisa Itu masuk ke Indo ya, Pak? Maksudnya ya? Masuk ke Indonesia dan kalau okay. bisa, okay. Kita langsung ke proyek SAID, ada di Makassar, ya, ya, ya, di, di Flores, ya, ya, ya. di beberapa ya, ya. lokasi. Terima kasih Pak Latif. Oke, okay, jadi uh, tadi Mas Firdaus, uh, saya sudah jelaskan uh, sedikit mengenai masalah protokol kesehatan pada saat uh, masuk. Hmm. Nah, intinya adalah sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa WNI yang kembali dari luar negeri, maka diharapkan membawa satu adalah, ini teman-teman bisa lihat di layar ya. ya. Di layar ya, coba kita tampilkan di infografis. Di PCR negatif, kemudian surat keterangan itu tentunya dalam bahasa Inggris dan berlaku ya. maksimal uh, 7 hari. Nah. Ya. Untuk teman-teman yang tidak membawa Health Certificate mm -hmm. atau Health Certificate-nya tidak sesuai dengan ketentuan, <laughs> maka setiba di Indonesia maka akan dilakukan either itu adalah rapid test atau uh, PCR. Nah, okay. kalau hasil PCR-nya negatif, maka yang bersangkutan diberikan surat keterangan kesehatan, yaitu seperti health alert card, mm -hmm. HAC itu health alert card, surat jalan, dan kemudian melakukan karantina mandiri. Jadi kalau ini dia sudah hasilnya uh, oke okay semuanya, tetapi kalau hasil PCR-nya Positif atau rapid testnya reaktif, tadi saya juga sampaikan, akan ditunjuk ke rumah sakit uh, rujukan Oke. Nah, diulang, kalau diulang kemudian non-reaktif, maka ketentuannya itu dilakukan uh, karantina di tempat yang ditunjukkan Nah, itu Oke. tadi yang tidak membawa Nah, kalau yang membawa health certificate sudah sesuai dengan ketentuan, maka pada saat tiba tetap dilakukan pemeriksaan uh, kesehatan. Misalnya okay. saturasi oksigen, temperatur, dan sebagainya. Hmm. Nah, kemudian uh, diberikan surat keterangan health uh, alert uh, card dan surat jalan dari Satgas COVID-19 dan dilakukan karantina mandiri. Hmm. Tadi saya sebutkan ada tempat karantina yang difasilitasi oleh pemerintah, yang uh, Uh, yang kedua adalah hotel, itu dalam artian kalau teman-teman tidak membawa uh, PCR. Jadi okay. hanya tiba rapid test, rapid test itu harus diulang uh -huh. dua kali, maka selama menunggu rapid test yang kedua ini, maka teman-teman harus uh, berada di fasilitas yang memang ditentukan. Nah, okay. jadi itu adalah aturan yang memang baku Pak Latif, mohon maaf, Sekali lagi, tidak nyaman. Bagi semuanya mungkin tidak nyaman, tetapi itu adalah upaya kita sekali lagi untuk menjaga kesehatan teman-teman, menjaga kesehatan keluarga pada saat teman-teman langsung masuk, ketemu dengan keluarga, khawatir uh, apa, tidak aman, penuh, dan juga uh, masyarakat. Karena sekali lagi, kita kan sedang mencoba untuk menangani first wave dan kita tidak yeah. ingin second wave itu kemudian masuk uh, apa, bersamaan dengan kita belum selesai menyelesaikan uh, first wave. Nah, okay. untuk warga negara asing itu memang ada pengecualian tetapi tertentu. Tertentu misalnya apa, diplomat yang memang dia sudah punya izin tinggal. Hmm. Kemudian ada beberapa lagi yang diatur dengan peraturan uh, Menteri Kumham kalau tidak salah nomor 11 tahun 2020. Jadi di situ akan lengkap dilihat warga negara asing yang dikecualikan boleh masuk ke Indonesia, tetapi begitu masuk Indonesia berlaku lagi protokol kesehatan. Karena kalau kita keluar negeri juga sama, bahkan misalnya di satu negara ada diplomat kita yang ada di sini mau masuk ke negara tempat dia tugas, ada yang belum boleh, ada yang boleh tapi begitu sampai di sana juga harus apa menghormati protokol kesehatan yang dimiliki oleh negara uh, tersebut. Jadi itu uh, yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Jadi memang protokol kesehatan tetap akan dilakukan ya Bu ya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Satgas Covid-19. Oke, okay. uh, kita lanjut ya, Bu, ke pertanyaan berikutnya nih soal perlindungan warga negara Indonesia. Uh, aku mau mempersilahkan dulu untuk Pak Kendi dari California, Amerika Serikat. Pak Kendi, silahkan. Ya, baik. Halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kendi. Salam sejahtera buat kita semua. Semua uh, Saya senang sekali terima kasih buat ya. ini. Ini... Uh, saya ingin mau tanya di sini uh, ada dua pertanyaan ibu um, yang mau yang saya mau tanya pertama ini menyangkut um, apa strategi um, yang sedang ibu lakukan atau nanti akan dilakukan untuk uh, second wave oke okay. untuk uh, pandemi ini karena okay. uh, saya lihat sendiri di sini kemarin hari minggu sempat ke pantai terus uh, karena pemerintah kasih kelonggaran untuk pantainya dibuka, terus ya. masyarakat di sini itu kayak tidak pakai mask, terus ya. jalan kayak biasa, ya. Dan itu kayak peluang sekali untuk apa virus ini bisa berkembang cepat. Jadi kayak kita bagaimana nanti ke depan kalau second wave ini kita kontrol um, virus, tapi juga untuk memberikan kesadaran ke masyarakat itu seperti apa. Oke, okay. kedua pakai Kendi? Ya. ya, pertanyaan kedua, Pak. Ya, pertanyaan yang kedua ini menyangkut um, ada sebagian mahasiswa, mereka punya visa nanti akan berakhir di bulan ini, bulan November dan Desember. Dan mereka ingin pulang, cuman uh, kami dikasih informasi dari uh, dari KBRI bahwa tidak bisa pulang kecuali yang sudah selesai. Hmm. Dan itu langkah-langkahnya seperti apa yang bisa mungkin lakukan. Oke, okay. thank you Pak Kendi. Jadi lebih ke strategi second wave, sama apabila visa sudah berakhir, nanti seperti apa mau pulang. Kita tampung dulu Bu Retno, kita lanjut. Berikutnya untuk Mas Ibnu di Kuwait. Mas Ibnu boleh langsung poin pertanyaannya saja, silahkan. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menlu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin ada dua pertanyaan dari kami di Kuwait. Yang pertama adalah untuk PMI yang terdampak secara finansial, misalnya mereka tidak mendapatkan pembayaran gaji, apakah mereka perlu perlu pulang ke tanah air? Dan jika okay. tidak, apakah ada support khusus secara finansial yang bisa diberikan okay. pemerintah kepada mereka? Dan okay. juga untuk WNI yang terinfeksi COVID-19 okay. ataupun wafat dikarenakan COVID-19 di luar negeri, apakah ada support khusus terutama bagi para frontliner di luar negeri yang gugur dalam melawan pandemi. Dan di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan berita duka salah seorang rekan perawat Indonesia di Kuwait, Bapak Almarhum Nanang Suyono, kemarin menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan COVID-19. yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kebijakan dan bantuan Kemenlu terhadap para diaspora yang terpisah dengan keluarganya dikarenakan adanya pembatasan perlintasan antar negara. Okay. sebagai informasi Bu ada beberapa anak-anak kami yang bersekolah di luar negeri akhirnya tidak bisa balik ke bersama keluarganya di Kuwait karena adanya pembatasan perlintasan ini. Seperti Baik. itu. Bisa Terima kasih Mas Ifnu. Jadi lebih ke WNI yang terdampak secara finansial Bu ada support dari pemerintah atau tidak? Kemudian bagaimana WNI yang mungkin terinfeksi COVID-19 dan juga atau mungkin wafat? Tadi kita juga dapat berita duka dari Kuwait um, telah berpulang salah satu tenaga medis Indonesia juga di Kuwait bapak almarhum almarhum bapak Nanang kami menyampaikan perut berduka cita dan yang terakhir bagaimana dengan WNI yang terpisah jika memang bersekolah di daerah lain yang kemudian karena pembatasan tidak bisa bertemu lagi lagi kita harus tampung dulu Bu Retno karena masih ada beberapa dengan topik yang sama kita lanjut ke Ibu Nenden dari Angkara Ibu Nenden silahkan langsung poinnya saja Bu Nenden. Uh, iya, Mas Istiarto. Assalamualaikum Bu Retno, apa kabar? Insyaallah sehat-sehat ya. Uh, sebelumnya, uh, sebelum masuk ke pertanyaan ini, Mas Istiarto, izinkan saya uh, atas nama WNI yang tinggal di Turki uh, menyampaikan apresiasi sebesar-besar ya, kepada KBRI Ankara dan KJRI Istanbul ya. yang telah dengan sigap. Dan sepenuh hati memberikan perlindungan terhadap wni di Turki, di yeah. tengah pandemi COVID-19 ini. Mulai dari bantuan logistik, finansial, dan beberapa kegiatan lainnya, seperti silaturahmi virtual, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan webinar, dan juga lomba dan foto, foto dan video kreatif. Mm -hmm. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas dedikasi penuh Bapak Dubes lalu Muhammad Iqbal, yeah. dan juga Bapak Konjen Imam Asari beserta jajarannya. Uh, untuk pertanyaan uh, saya, ingin menanyakan isu berkaitan dengan kasus pelarungan jenazah ABK WNI dari kapal ikan, Bu. Uh, bagaimana uh, isu ini beredar beberapa minggu lalu, uh, dan bagaimana langkah pemerintah Indonesia? Untuk mencegah terulangnya kembali kasus-kasus yang dihadapi oleh ABK WNI ini yang sering tidak manusiawi. Oke. Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih sebelumnya atas penjelasan. Terima juga. kasih Ibu Nenden. Um, terakhir kita akan mendengar pertanyaan dari um, Mbak Benedita dari Norway. Mbak Benedikta, silahkan pertanyaan. Selamat siang, salam sejahtera buat Bu Retno dan rekan-rekan semuanya. Dari Norway, Menyapa. Singkat saja, Bu, saya mempunyai pertanyaan. Apakah Kementerian Luar Negeri Indonesia mempunyai nomor hotline yang siaga 24 jam yang kiranya bisa dikontak ke rekan-rekan WNI dalam perjalanan kurang ketika ada hambatan atau halangan? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Benedikta. Oke. Okay. Uh, Bu Retno, kita coba jawab terlebih dahulu. Mungkin yang pertama, Bu, tadi dari Pak Kendi, Bu, strategi uh, Kemenlu untuk menghadapi second wave, dan juga tentang kalau WNI visanya berakhir. Silakan, Bu Retno. Oke, okay, uh, terima kasih. Mungkin uh, sekalian merangkum semuanya ya. Mudah-mudahan nggak yeah. lupa. Namanya yeah. orang tua takutnya lupa. <laughs> Jadi, uh, Mas Kendi, uh, berarti nggak tidur dong ya? Ini sekarang di sana udah jam berapa? Uh, apa? Uh, udah malam sekali, oke. Okay. Uh, mengenai second wave tadi yang saya sampaikan, contoh yang paling apa namanya yang terkait dengan teman-teman, kenapa kita memperlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat? Itu salah satunya hmm. adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya uh, second wave. Kalau dalam negeri, protokol kesehatan kan juga diberlakukan secara ketat, kita kampanye terus, kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat uh, harus disiplin, kalau tidak disiplin juga kita khawatir angka positif akan uh, naik uh, terus. Nah, uhum. mengenai mahasiswa, mahasiswa tadi uh, kabarnya kalau mau pulang ke Indonesia nggak boleh. Tadi saya sudah sebenarnya sudah sampaikan bahwa boleh. Boleh saja pulang, cuman memang semuanya harus dihitung. Karena ya. kalau misalnya, uh, visanya akan habis uh, November, terus sekarang kita pulang ya. Pulang sekarang nih, nanti balik lagi ke sana. Saya belum tahu atau kita belum tahu nanti pada saat mau pulang itu kira-kira bisa pulang ke Amerika enggak. Karena kan sekali lagi semuanya ini sekarang masih encer semua situasi. Uh -huh. Yang hari ini katakanlah boleh, belum tentu besok boleh. Yang hari ini tidak boleh, mungkin besok menjadi uh -huh. boleh. Oleh karena itu teman-teman harus betul-betul berhitung, jangan sampai kemudian sudah pulang ke Indonesia, pada saat mau kembali menjadi tidak tidak memungkinkan karena ada aturan-aturan baru yang memang dibuat oleh negara tersebut. Sehingga kalau boleh saya sarankan, lebih baik diselesaikan dulu uh, sekolahnya baru setelah itu uh, pulang. Untuk Pak Ibnu, uh, buka cita kami yang banyak, Pak Ibnu, uh, sampaikan kepada uh, keluarga uh, almarhum. Dan uh, saya dapat sampaikan teman-teman bahwa, banyak sekali WNI kita yang di luar negeri yang memang terpapar atau terinfeksi oleh uh, virus ini. Di data kami perkemarin, 928 WNI terinfeksi uh, COVID-19. Yang masih dalam perawatan adalah 414 yang dinyatakan sembuh, 465 dan yang meninggal dunia 49. Jadi ini yang apa namanya data WNI kita yang terinfeksi dan pada saat misalnya saya ingat pada saat misalnya ABK kapal yang ada di Diamond Princess pada saat masih di kapal itu kita betul-betul pantau Mana yang positif, mana yang masih negatif, yang positif, itu masuk rumah sakit, kita kemudian berusaha untuk kontak, karena kan nggak boleh ketemu, kita kontak, kita berikan apa alat komunikasi supaya kita hanya make sure bahwa yang bersangkutan mendapatkan pelayanan kesehatan uh, yang uh, baik. Dan kalau yang uh, meninggal tentunya negara-negara setempat juga sudah memerlukan protokol kesehatan. Lagi-lagi ini kalimat yang paling yang populer untuk komunikasi saat ini adalah protokol kesehatan. Kita harus hormati protokol kesehatan uh, tersebut yeah. untuk uh, jenazah uh, jenazah uh, apa yang uh, terkena uh, COVID-19. Nah, kemudian uh, Ibu Nenden, uh, yeah. itu apa? Aku lupa. Ibu Nenden soal pelarungan jenazah oh, ABKWNI, oh, Ibu. Pelarungan, ya pelarungan. Yeah. Jadi begini, dari sejak uh, yang ingin aku tekankan begini, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu prioritas utama politik luar negeri. Yeah. Dan perlindungan itu menjadi lebih relevan pada saat pandemi saat ini. Nah, apa yang terjadi di ABK-ABK kita yang bekerja di kapal ikan? Ini bukan kapal, kap, kalau kita pakai kapal itu nanti ranju, maka secara spesifik ini adalah kapal ikan yang mencari ikan di laut-laut laut lepas, di laut internasional, istilahnya yeah. long line nah memang kita mendengarai adanya perlakuan-perlakuan yang uh, apa ya uh, melanggar hak azazi bagi pekerja-pekerja tersebut jadi yang terakhir teman-teman yeah. pasti ingat ada kasus uh, 14 wni yang sudah kembali uh, satu uh, meninggal di busan, sebenarnya 15 pada saat mendarat satu meninggal dan 14 kembali yeah. saya sampai ketemu dengan mereka sendiri dan saya melakukan diskusi untuk mendengarkan dari mereka apa saja yang mereka alami selama bekerja di kapal-kapal ikan berbendera Tiongkok. Sekali lagi, ini kapal ikan berbendera Tiongkok, ini perusahaan ya. Nah, oleh karena itu kemudian saya melakukan komunikasi, saya ketemu dengan tim investigasi, saya ketemu dengan kabar reskrim langsung hanya untuk memastikan please, tolong ini ditangani. Karena kalau sudah masa, masuk ranah hukum, kan Kementerian Luar Negeri sudah harus berhenti, ada instansi lain yang menangani uh, ini. Dan harus penanganannya tidak hanya di hilir kalau di hilir itu adalah bagian kita untuk melindungi, tetapi banyak sekali kasus yang memang berasal dari hulu. Kalau hulunya tidak diselesaikan, maka hilirnya akan muncul terus masalah. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, Uh, uh, Baris Krim sudah gelar perkara dan sebagainya Dan sudah ditetapkan beberapa tersangka Yang okay. dari Indonesia Sementara nah. yang di Tiongkok Karena kan ada prinsipal company-nya berada di Tiongkok Kita juga lakukan upaya tersebut Melalui uh, saluran uh, diplomatik Jadi okay. sekali lagi Komitmen kita sangat tinggi Untuk melindungi warga negara Indonesia Yang tinggal dan bekerja di luar negeri Kibu okay. Benedikta mengenai hotline Jadi begini kalau Ibu di Norway, Ibu buka uh, websitenya nya KPRI. By the way, I miss Norway very much. Cara yang cantik sekali. Uh, apa namanya, hotline-nya ada. Jadi kalau Ibu memerlukan bantuan yang terkait dengan Ibu di Norway, maka teman-teman di KPRI, kita di Oslo yang bertanggung jawab untuk memberikan Uh, apa namanya uh, informasi. Tetapi hmm. kalau misalnya saudara atau teman ibu yang berada di Indonesia ingin memerlukan atau ingin mendapatkan informasi, maka kita punya hotline perlindungan WNI. Nomornya yeah. plus enam dua delapan Itu yang di Jakarta. Untuk teman-teman okay. yang tinggal di negara lain, masing-masing KBRI, KJRI, konsulat, kita memiliki hotline. Dan pesan kita dari Jakarta sudah jelas. Hotline, please, berfungsi 24-7. Okay. Begitu, Mas Yusiharto. Ya, jadi saya ulangin untuk bagian hotline karena ini cukup penting, Bu. Mungkin ada uh, uh, warga negara lain yang lagi nonton juga dan mungkin membutuhkan informasi. Artinya um, website di KBRI atau KJRI itu bisa langsung diakses di tiap negara dan 24-7 bisa diakses. Dan kemudian untuk di Indonesia sendiri itu juga bisa diakses hotlinenya di plus 62 812 tujuh. Gitu itu. ya, Bu ya? Betul. Dan kita juga punya aplikasi uh, safe travel. Jadi kalau untuk orang Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri misalnya sebelum pergi, uh, ini dalam kondisi normal ya, uh, yeah. belum ada pembatasan, maka masukkan data ke situ. Dan dari situ kemudian kalau terjadi apa-apa dengan negara tujuan atau negara sekitarnya, maka dengan aplikasi tersebut, maka teman-teman akan diberikan alert. Misalnya, Naudhubilan Binali, kita mau pergi ke negara X, tiba-tiba di negara tersebut kemudian meletus perang. Nah itu teman-teman akan diingatkan, darah tujuan Anda saat ini sedang dadada, dadada gitu. Jadi kita kembangkan aplikasi itu sekali lagi adalah untuk memberikan perlindungan seoptimal mungkin kepada warga negara Indonesia. Itu termasuk kalau untuk kayak kemungkinan ada natural disaster, Bu? Mungkin ya. juga ada uh, uh, alertnya di situ? ya betul. Okay. Baik, sip. Terima kasih Bu aplikasinya namanya Safe Travel ya Bu ya. Jadi warga negara Indonesia bisa langsung download dan mengisi ketika nantinya akan bepergian ke luar negeri ya Bu ya. Sip. Oke, okay, um, terakhir nih Bu, mungkin kalau tadi kita udah agak serius-serius ngomongin pandemi, ngomongin uh, Corona, Covid-19, kayaknya agak berat kita, kayaknya pengen nostalgia ya? Sama teman-teman diaspora yang juga udah hadir. Ini mungkin uh, kenal dengan Bu Retno secara personal. Saya mau menyapa Bapak Wibi dari Norway. Dan juga Bapak Ars Wendy juga dari Norway. Monggo, Pak Wibi duluan. silakan. Assalamualaikum, Bu Retno. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ya eh, <kuh> Dulu, kalau gak salah Bu Retno di Norway itu dari 2005 sampai 2008 ya. Hmm. dan Masih saya datang kamar, ya? sekarang di Samargriau masih. <laughs> <laughs> ya yeah, um, saya di saya ke, ke ke Oslo waktu itu tahun 2007 jadi masih sempat bertemu uh, Burutno. Nah uh, sedikit informasi um, mahasiswa uh, di University of Oslo waktu itu cuma dua orang tiap angkatan jadi karena master uh, kita jadi total ada empat orang saya Jena um, um, uh, mbak Adek. Rahmi dan ada juga Mas Mas Mukti. ah um, kami sering sekali diundang sama sama Ibu Retno gitu. Dan um, sampai saking seringnya um, ya kita dekat dan satu saat Ibu Retno bilang, oh, kapan kalian ngundang kami? Wah, gitu. oh, itu pertanyaan yang besar sekali buat saya gitu, buat kami um, karena kami tinggal di di di, di dorm dan dan bagaimana cara mengakomodir Ibu Retno pejabat di, mm -hmm. di di Norwegia gitu. Yeah. Terus akhirnya kami kami undang dan dan Ibu mau datang mm -hmm. dan waktu itu di um, kita kumpul di, di dapur kami di, di, di student housing. Gitu. Oke. Okay. Jadi itu yang yang salah satu salah satu hal yang paling berkesan dari dari Ibu Retno um, uh -huh. menurut saya selain itu juga Ibu um, merupakan pribadi yang Um, uh, lugas, tegas, tapi tetap luwes dan dalam dalam hal-hal sosial dan sangat uh, humble ya menurut saya gitu dan satu lagi um, uh, dulu saya ada dengar tips um, ibu karena sering keliling luar negeri ibu retno dan uh, ada kena jet lag like, um, jadi salah satu tips waktu itu yang ibu bilang adalah <coughs> coba um, jogging um, hmm. menghirup udara luar Sampai berkeringat, dan itu mengurangi jet lag. Dan saya rasa okay. itu betul. Jadi, Ibu, kalau ada kesempatan main ke Norway, Ibu, kita hiking bareng. insyaallah Oke. Okay. insyaallah Bu, diundang tuh bu ke Norway lagi, Bu. Ini juga kalau Ibu bisa lihat di layar, ini mungkin momen waktu Ibu sempat main ke dorm, uh, barengan sama Mas Wibi juga. Ini Ibu masih ingat nggak Bu cerita seperti apa? Mungkin di luar yang tadi disampaikan sama Mas Wibi masih dong karena makan kita makan di dapur sambil ngobrol dapurnya bukan bukan bukan dapur yang gede ya. Iya. <laughs> Kalau sekarang misalnya uh, sedang pandemi uh, sedang pandemi harus social distancing kayaknya nggak mungkin <laughs> di dapur itu. Karena kecil kayak ya, Bu ya. Uh, habis nanti space-nya. Tapi uh, yang membuat saya apa setiap kali kembali ke tempat-tempat yang saya pernah uh, penempatan itu selalu kembali dengan tersenyum karena saya punya teman-teman baik seperti uh, Mas Bibi tadi yang mm -hmm. jadi hubungannya tidak hanya hubungan antara katakanlah duta besar dengan uh, students tetapi ya. hubungannya itu udah hubungan kayak apa ya, ya temen, karena kebetulan yeah. waktu di Norway masih relatif agak muda lah ya, jadi bolehlah bilang temen kalau sekarang <laughs> di Belanda, <laughs> aku dibilang emaknya kan, karena untuk orang <laughs> tua kalau sama student jadi emaknya. Jadi itulah uh. yang betul-betul saya cherish ya, persahabatan, dan ini untuk teman-teman semua, persahabatan itu uh, harus tetap dipelihara beyond urusan, apa ya, urusan kedinasan dan sebagainya ya. uh, karena itulah yang akan apa Wallace ya bu? Uh -uh. pokoknya manis deh dan yeah. lihat aku masih muda banget, aduh lumayan juga nih ya. Aku coba mau ngetes nih kalau tadi kan ya, ibu masih inget dapurnya, terus emang kecil banget. Tadi kita sempat lihat di foto juga. Coba kita tes ya, ibu masih inget nggak waktu itu makan apa aja bu sama mas Wibi dan beberapa <laughs> teman-teman uh, WNI yang ada di Norway? Masih inget nggak bu dulu makan apa? Biasanya kalau di Norwegia teman-teman e, ikan ada ayam. Oke. Okay. Pak deh. Bener nggak Mas lebih Betul salah satunya itu dan yang Betul. paling. Ada <laughs> <laughs> nah, juga saya dulu bikin perkedel daging bu kalau masih ingat. Uh, Soalnya di apa-apa mahal mas, jadi yeah. <laughs> biasanya e, apa namanya e, ikan nggak begitu mahal sih ya kalau ikan uh, okay. kalau daging agak agak, agak lumayan. Oke. Okay. Thank you, Mas Wibi. Nah, kita senang coba senang lagi nostalgia masih dari Norway, tapi kita gantian dengan Pak Arswendi. Halo, Pak Arswendi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, Bu. Halo, Pak. <laughs> Mudah-mudahan masih ingat, Bu. Uh, saya dulu, uh, Bu, satu masih jadi mahasiswa uh -huh. di Trondheim. Jadi uh, karena momen silaturahmi momen Idul Fitri saya jadi ingat momen silaturahmi ibu dengan mahasiswa dan uh, Indonesia di Trondheim tahun 2006 atau 2007 kalau nggak salah mm -hmm. uh, kebetulan saya ditugasi uh, menjemput ibu di hotel dan wow. uh, di hotel uh, di, di acara itu dan uh, Trondheim itu, Pak, itu seperti panci atau kuali, jadi pusat kota hotel tempat Ibu menginap itu di bawah dan sekitarnya uh -huh. itu bukit-bukit. Dan uh -huh. tempat acara itu di atas, di salah satu atas bukit, nama Bukit Tee uh -huh. Nah, setelah saya nyampe, saya greeting Ibu dan jajaran uh, di hotel, uh, saya nanyakan, Bu, kita ke uh, tempat acara naik apa? Uh, taksi atau kalau saya tentu saja karena masih student, nawarin atau bus, atau jalan kaki mm -hmm. jalan kaki jadi yang uh, memori saya ibu itu uh, up dengan alternatif jalan kaki oh wow lebih <laughs> milih jalan kaki waktu itu uh, Pak Arsendi Iya, lebih milih jalan kaki. Jadi, uh -huh. wah, uh, lumayan juga karena uh, kita bisa menikmati pemandangan, menikmati apa namanya uh, yang mungkin miss kalau naik taksi. Ya, Bu, ya, uh -huh. nah, selamat jalan kakinya. Lumayan juga, Pak. Itu uh, bukit dengan bukitnya steep, uh, sekitar 30 puluh derajat. Heeh, uh -huh. dan berapa, jalan kaki, berapa, jauhnya 30. berapa, Pak? Kalau naik taksi mungkin sekitar 10 menit, tapi okay. kalau jalan kaki bisa 40 menit. Wow. Jadi kita punya. Itu ya, dengan Caranya kecepatan. Ya, <laughs> <laughs> Mudah-mudahan Ibu masih ingat. Nah, masih ingat nggak uh, Bu? Dan alasannya kenapa Bu waktu itu dong. milihnya jalan kaki ketimbang naik taksi padahal udah ditawarin sama Pak Ars Wendy. Karena kan uh, saya memang kebetulan orang yang suka berjalan kaki, saya adalah, masih bisa tadi bahwa saya adalah orang yang suka jogging. Jadi uh, saya setiap hari uh, sampai sekarang sebenarnya, masih sekarang cuman uh, speednya dikurangi ya, karena sekali lagi udah berumur, lebih berumur. Tetapi uh, saya masih berjalan kaki paling tidak itu 5 km per hari. Jadi dulu uh, apalagi di Norway kan masih muda-mudanya. Uh, saya Jadi gini, kalau kita berada di satu tempat, maka adjust dengan kebiasaan setempat. Jadi waktu di Norway itu, kalau orang Norway bilang, sebenarnya tidak ada yang salah dengan weather. Yang salah itu adalah dengan baju kita. Jadi kamu mau minus 5, mau minus 10, asal bajunya pas, maka akan pas. Jadi sampai minus berapapun, Norway itu dia jalan keluar ke hutan, dan saya follow kebiasaan mereka. Dan menjadi uh, kerasan di sana. Oleh karena itu pada saat ditawarkan, mau jalan kaki, mau naik bus, mau uh, pakai taksi, ya jalan kaki lah. Dan saya ingat saya itu mungkin adalah orang KBRI Oslo yang pertama yang sempat naik ke Prik Prikestolen ya namanya ya. Iya uh, benar, di, di Stawanger ya Bu? Oh, uh, di Stawanger yang betul-betul uh, hampir 90 derajat dan naiknya ke sana sampai berapa nah. jam. Tapi nah, ya, ya seneng nah, ya. aja. Jadi selain sehat, Uh, Nanya, jalan kaki itu bisa melihat banyak hal uhum. Terima kasih banget Pak Arsrendi As, Pak Persahabatannya sampai saat ini juga Mas Wibi Guenekdita dari Norway Karena aku dulu di Norway, sorry <laughs> <laughs> Jadi emang udah jadi kebiasaan Bu Retno Dari dulu jogging dan jalan kaki Even di Norway juga milih jalan kaki Selain mungkin uh, suasananya beda Emang udah jadi hobi juga ya Bu ya dan FYI aja nih, mungkin Pemirsa silaturahom Home nih, Bu Retno ini adalah Menteri yang paling rajin saya temui, ketemu di CFD setiap minggu selama sebelum pandemi Corona. Saya Jadi... udah tiga kali sapa-sapaan sama Bu Retno di CFD dan itu selalu biasanya Ibu kalau nggak berdua sama suami aja cuma didampingin beberapa staf atau ajudan saya maaf kalau saya kurang info ibu tapi itu udah ada pasti ibu sama suami jalan atau lari gitu pernah ada momen saya lagi istirahat ibu lari gitu kok kamu kok diem aja ayo lari gitu saya sempat digituin bu sama ibu dan mungkin ibu Pak tapi itu kejadian bener bu Iya gitu waktu di waktu di Belanda saya juga masih ingat pilihan saya tiga mau ke kantor jalan kaki atau lari atau next page. ya Tidak. Karena kalau pakai mobil, kadang-kadang ya. lebih lama karena macam. Hmm. Enak. milihnya lari ya Bu ya? Milihnya lari. Sip. Bu, ini terakhir Bu. Sebagai penutup, kita ada pertanyaan dari El Rumi. Dan El Rumi juga nanti mau ngajak Ibu nyanyi satu ba'it lagu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu bu pertanyaan dari El ya. El, mau nanya apa El ke Bu Menlu El? Halo? El? El, katanya tadi udah nggak nanya. Halo, halo. <laughs> Mungkin kan, berubah pikiran <laughs> halo. halo. El ini, mau ini, nanya ini. apa ke Bu Retno, silahkan. Jadi sebenarnya situasi ini terjadi pada saya dan beberapa teman saya yang tinggal di London. Uh, situasinya adalah, kalau misalkan bulan depan rent apartemen saya habis dan harus memindahkan barang-barang tersebut, itu kan saya harus kembali ke London untuk memindahkan barang-barang tersebut. Itu apa tuh yang harus saya lakukan, Bu? Karena kan, yang kita tahu kan mereka juga masih lockdown, tapi sedangkan apartemen itu kan kalau rene habis kita harus mindahin barang-barang kita juga kan dari dari apartemen tersebut. Itu yang ada harus ada. Ada temennya L yang ada di sana nggak yang bisa diminta bantuan? Tapi kuncinya ada cuma L. Iya kuncinya sama aku di rumah. Iya, <laughs> yeah. jadi nggak ini karena aku juga mengalami uh, masalah dengan uh, keluarga aku yang ada begitu kan. Jadi dia tinggal di luar negeri, sekarang ada di Indonesia. Uh, rennya mau habis, dia harus mindahin, bingung. Nah, uh, memang harus cari jalan di dalam artian. Uh, satu, minta tolong teman tentunya ya, kalau ada teman. Cuman masalahnya itu adalah masalah kunci biasanya dibawa oleh yang bersangkutan. Nah, sekarang bagaimana mengirim kunci ini uh, ke mereka. Nah, mungkin uh, yang yang dilakukan oleh keluarga gue adalah berkomunikasi dengan si pemilik uh, rumah itu. Landlord-nya Uh, atau landlordnya atau pihak dari manajemen kalau di dorm di dorm. kan mereka biasanya punya kunci ini kunci cadangan tetapi you have to communicate with them and make sure bahwa teman yang dikirim oleh L itu adalah betul-betul orang yang memiliki yang mendapatkan mandat dari L and then kalau memang semuanya udah nggak bisa uh, mungkin mereka biasanya memerlukan kayak kesaksian atau penguat itu nah disinilah ABRI bisa memberikan penguat bahwa betul orang ini adalah orangnya L yang diminta bantuan untuk memindahkan barang-barangnya karena kontrakannya habis dan L karena situasi belum bisa kembali ke uh, London. Jadi begitu L. Hmm. By the way, buku namanya Al. Yang al. ketiga Dul nggak Bu? <guss> Jadi Bu al L Dul. Sama kayak saudara-saudaranya L. Terakhir, Uh, L katanya mau ngajak Bu Retno nyanyi. Wah ini nyerah nih aku Lagu. nih. Lanya <laughs> deh El. Lagu apa? Uh, katanya dia mau ngajak uh, ibu sama teman-teman diaspora yang lain nyanyi tanah air. Ku tidak kulupakan. Boleh boleh boleh Ayo, boleh nggak rame, Bu? Rame-rame aja. Rame-rame aja Bu. Ada musiknya enggak, L? jujur ah. gak ada sih Ibu. <lsan> Aka kita, aja, share, bu. Akapela kita akapela. Akapela aja bu. Kemudian Bu ya. Coba kita hitung teman-teman Bu dan juga teman-teman diaspora kita nyanyi bareng-bareng ya. Menakerku Indonesia. Ai tidak lupa gitu Bu. Oke. Okay. Udah no siap? Siap. siap. Baik. El, monggo silakan El dipimpin. Ayo. 1 2 3. Ku yang pergi jauh, jauh tidak akan hilang dari kamu tanah ayamu yang kuji Ah, terima kasih L Terima kasih teman-teman diaspora semuanya. Terima kasih. Mohon maaf, layar ngembatin semuanya ya. Terima kasih, sehat-sehat semua. Sehat, oh. ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan sukses dan salam untuk seluruh jajaran Kementerian Orang Negeri, Bu. Terima kasih, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Uh, stay in touch dan jaga kesehatan. Oke. Okay. Terima kasih Bu Retno, El, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, hey. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeah. Itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, terus juga ada El Rumi, dan juga teman-teman Diaspora. Istiartu segi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.